Malam hari ini kita akan bahas, belajar sedikit bahas tentang bagaimana cara baca uh, historical data yang sudah ada. Baik, nah setiap pagi ini setiap anggota member akan di-share tentang news ini dalam bentuk PDF. Ya. Jadi rekan-rekan bisa terima ini setiap pagi, ya mungkin maksimal jam 8 atau jam 9 sudah diterima atau bahkan bisa lebih pagi. Nah ini juga bisa jadi bahan. Baik. Nah, saya akan buka dengan uh, pembahasan dari materi yang sudah ditampilkan di layar. Kalau rekan-rekan lihat, ya, kalau rekan-rekan lihat, yang pertama ini ada tulisan yang namanya US Oil atau US Oil. Nah, mungkin rekan-rekan bingung, ini apa sih US Oil ini? Nah, rekan-rekan boleh sambil mencatat, US Oil ini adalah produk oil, rekan-rekan, ya dolar yang ditransaksikan antara harga minyak dunia, rekan-rekan, ya. Jadi inilah pergerakan historical dari minyak tersebut, ya, oil. Nah, kalau kita lihat cara bacanya, rekan-rekan boleh lihat ini adalah historical market yang sudah terjadi sepanjang hari. Nah, ini naik turun harganya, Bapak Ibu. Ya, naik turun harganya dan ini penutupan harga terakhir kemarin. Ya, jadi market pada saat close, market close di angka 71,48 barel. Ini harga minyak dunia rekan-rekan, ya. Nah, kalau kita melihat secara cara bacanya di sini ada periode pergerakan harga baik itu harian, mingguan ataupun bulanan rekan-rekan. Nah, kita bisa lihat ini bisa kita baca dari bawah atau dari atas. Kalau kita baca dari daily, ini ada harga open, ini ada tanggalnya ini harga height-nya, ini harga low, kemudian uh, ini harga range harga antara high dan low, kemudian close harga dan ini selisih harga-nya, bapak ibu, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada change persentase, ini artinya menandakan ada kenaikan atau penurunan dari harga sebelumnya. Nah, kita mulai baca. Kalau untuk daily, ini harga teropen di tanggal kemarin, bapak ibu. Ya, di tanggal 20, Bapak Ibu, ya, harga tertingginya itu ada di sini, tujuh tujuh poin tiga low-nya itu ada di tujuh poin tiga Bapak Ibu. Ya, jadi range antara harga tertinggi dan terendah ini, Bapak Ibu, ini ada kurang lebih satu poin empat dolar, Bapak Ibu. Ya, dan close di angka tujuh Nah, seperti ini. Nah, ini cara bacanya. Nah, kalau kita mau lihat evaluasi satu minggu kemarin, ya, satu minggu kemarin harga minyak seperti apa Bapak Ibu? Opennya nya di 73. Nah, berarti dari 73 Bapak Ibu ini ke 76, ini sudah mengalami berarti minggu kemarin dengan minggu ini sudah ada kenaikan Bapak Ibu. Sebesar range-nya itu 3 poin sekian Bapak Ibu. Ya, ini cara bacanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini ini harga high, harga low dalam waktu satu pekan. Nah kalau satu bulan harga tertingginya ada di 48.95, harga terendahnya di 62.29. Nah ini artinya Bapak Ibu dalam bulan, ini, dalam bulan ini dari awal bulan kemarin dari pembukaan di awal bulan tanggal 1 Februari atau 2 Februari di awal bulan market buka sudah membentuk tertinggi dan terendah. Dan artinya sepanjang bulan ini ini belum terjadi yang namanya break high harga atau break low harga masih di dalam range harga ini bapak ibu ya ini jadi harga range tertinggi untuk oil atau minyak dunia ada di 8495 barel bapak ibu ya terendah ada di 62 nah range nya masih ada di 3.41 ya 3.41 dan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya itu sebesar 3.61 uh, barel rekan-rekan ya tiga plus tiga persen nah di sini di bawah di sini ada yang namanya pivot kan nah ini boleh dicatat juga pivot point ini itu didapat dari harga open ya ditambah dengan harga high ditambah dengan harga low ditambah dengan harga close itu dibagi 4, bapak ibu atau harga high ditambah low ditambah close dibagi tiga Bapak Ibu ini akan mendapat harga pivot point ya jadi cara bacanya demikian harga high harga low dan harga close ditambah masing-masing kemudian dibagi tiga mendapatkan range harga po pivot point Apa itu pivot point pivot point adalah harga rata-rata dari pergerakan oil ini Bapak Ibu ya begitu juga resisten ya resisten Resisten dan support. Nah, ini rekan-rekan boleh catat. Kalau resisten, ini berarti berbicara mengenai target kenaikan harga minyak, Bapak-Ibu. Ya, uh, Saya nggak usah bahas detail di sini, saya akan bahas di emas, karena rekan-rekan banyak dibahas di emas. Tapi di sini ada ya, ada resisten, ada support. Kemudian di sini ada time frame. Time frame ini uh, waktu yang bisa kita pilih untuk melihat dari pergerakan data ini, market itu cenderung kemana, Bapak-Ibu. Nah, berdasarkan weekly trend market tuh turun. Daily pun masih turun. Per 4 jam itu pun masih turun, Bapak Ibu. Dan per 1 jam juga masih turun. Nah, ini akan bisa terlihat ketika live live trading, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau rekan lihat rekan-rekan lihat trade recommendation, ini menjadi menjadi patokan bagi rekan-rekan yang aduh kalau saya mau transaksi gimana saya bingung mau ambil transaksi apa. Nah, nanti saya bahas khususnya di emas ya, tapi rekan-rekan Paham dulu ini template-template uh, yang sudah ada. Karena semua semua produk sama rekan-rekan. Uh, apa namanya template-nya. Ya. Kemudian di bawah ini didukung dengan technical overview dan comment. Nah, di sini bisa rekan-rekan baca. Nah, ini bahan, informasi-informasi yang di bawah di sini, ini bisa menjadi bahan untuk mengambil keputusan enter market mau mengikuti trade recommendation, atau enggak bapak ibu jadi di sini saya kita bikin juga berdasarkan analisa secara fundamental yang di atas tadi chart ini ini disebut technical bapak ibu nah yang di bawah sini berita berita yang sudah terupdate ini ini disebut technical dan technical over, uh, apa namanya comment berdasarkan historical data jadi bantuan informasi berdasarkan data yang kemarin bapak ibu gitu ya nah saya langsung masuk ke, ini ada produk Gold, ya. Ada produk Gold. Kemudian ada Euro. Kalau Euro ini Forex, Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya GBP, ya. Sorry, saya mundur sedikit. Ini Euro, ini berarti mata uang Euro versus Dolar Amerika, Bapak Ibu. Kalau di sini masuk GBP, ya ini Pound Sterling versus US Amerika, Bapak Ibu. Yang di bawahnya ini ada USD Japanese Yen, ya. Ini mata uang Jepang Bapak Ibu. Dan di bawahnya ini, oke okay, kita cuma sampai di mata uang Jepang. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini untuk khususnya Japanese Yen, USD-nya di depan Bapak Ibu. Mata uang Japanese Yen-nya di belakang. Untuk yang lainnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin, ini GBP atau mata uangnya di depan, USD yang berbeda. Apa perbedaan yang mencolok Bapak Ibu? Apa sih bedanya di depan sama di belakang? Ketika kita bicara GBP atau produk yang di depan ini, kemudian USD di belakang, ini akan menjadi uh, berkontradiktif, Bapak Ibu. Maksudnya seperti apa? Ketika GBP ini menguat, ketika mata uang pound sterling ini menguat terhadap USD, itu artinya mata uang, mata uang pound sterling akan mengalami pergerakan naik, Bapak Ibu. USD berarti turun, Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau, kalau Japanese yen, USD di depan Bapak Ibu, kemudian Japanese yen di belakang, apabila apabila USD melemah Bapak Ibu, USD melemah, ini Japanese yennya ini naik Bapak Ibu. Ketika USDnya ini, Japanese yennya naik. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu lihat tentang USD terhadap Japanese yen, di situ dinyatakan US Amerika mengalami Pelemahan terhadap Japanese yen. Ini artinya harga yen ini naik Bapak Ibu. ya Mata uang yen ini naik Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Amerika, USD Amerika mengalami penguatan. Amerika menguat nih Bapak Ibu. Berarti Japanese yen-nya menurun Bapak Ibu. Nah ini menjadi bahan yang, yang berbeda Bapak Ibu ya. Karena gini, menurun tuh maksudnya gini. Saya ambil ilustrasi rupiah biar Bapak Ibu gampang. Karena USD terhadap rupiah dengan USD terhadap yen sama, Bapak Ibu. Contoh begini, harga hari ini, harga hari ini, satu dolar Amerika itu harganya lima ribu, Bapak Ibu. Ya kita contoh cara menghitung ini ya, USD versus yen supaya rekan-rekan paham. 1 dolar Amerika sama dengan lima belas ribu rupiah, oke? Okay. Ketika rupiah menguat, Bapak Ibu. Rupiah menguat itu berarti rupiah itu turun, Bapak Ibu. Jadi 14.000. Oke, okay? saya ulangi ya. Satu dolar Amerika sama dengan Rp15.000. Rupiah. Ketika rupiah menguat, ya, ketika rupiah menguat, maka harga rupiah menjadi di bawah Rp15.000, Bapak Ibu. Karena rupiah menguat Artinya ketika rupiah menguat harganya turun bapak ibu, bukan naik ya, ya rekan-rekan ya. Jadi ketika satu dolar Amerika sama dengan lima belas ribu dolar dan ketika rupiah menguat ini market bukan rupiah jadi enam ribu tapi rupiah jadi empat ribu. Makanya ketika rupiah menguat itu artinya kita sell di rupiah seperti itu bapak ibu ya karena marketnya atau harga dari harga dari per dolarnya itu menurun. Berbeda dengan yang di sini, Bapak Ibu. Ketika kita bicara dolar menguat terhadap pound sterling atau pound sterling menguat terhadap dolar Amerika, artinya harga pound sterling ini naik, Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya, Bapak Ibu. Jadi, kenapa GBP di depan, USD di belakang, ini dia akan berlawanan. Ketika USD melemah, berarti GBP naik, Bapak Ibu. Tapi kalau yang di sini, Bapak Ibu, yang USD-nya di depan. Ketika USD-nya menguat, ya USD-nya menguat. Ini, sorry, saya tadi mungkin sedikit kebalik. Ketika USD-nya menguat, berarti harganya naik, Bapak Ibu. Japanisien grafiknya naik karena dari harga contoh seri, seri, sekarang harganya satu tujuh dolar Amerika Serikat sama dengan 174 tujuh Japanese -nya. Ketika dolar Amerika menguat, dolar Amerika menguat, berarti Jepang melemah. Mata uang Jepang melemah, maka harga ini naik, Bapak-Ibu. Menjadi misal, contoh 174, dolar Amerika menguat. Nah, berarti di sininya naik, Bapak-Ibu. Menjadi 1 dolar Amerika jadi 180, misalkan seperti itu. Di lebih tinggi dari harga yang sedang running. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ya, Ini cara membedakan secara umum. Baik, sekarang rekan-rekan boleh catat di note, ya mau tanya, nanti boleh. Nah, saya masuk ke produk gold, Bapak-Ibu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini adalah grafik pergerakan harga daily, Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat harga rata-rata pergerakan selama satu bulan, market bergerak naik turun up and down, ya. Dan kemarin ini tutup di angka ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di harga 1840.94, Bapak Ibu. Ini market plus di sana. Ya, jadi rekan-rekan bisa lihat itu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat cara baca market emas Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada daily seperti yang saya jelaskan tadi, ada weekly, ada monthly. Di mana open posisi ya, kemarin pagi itu tanggal 20 Februari, market itu open di sini, harga tertingginya ada di sini, harga terendahnya ada di 1837. Berarti range harga antara high dan low ini 10 poin Bapak Ibu. Market close di 1840.94. Ya. Jadi, ada mengalah dari harga open ini, Bapak Ibu. Ke harga close, itu hanya ada kenaikan 0,22%. Jadi, harga emas kemarin mengalami kenaikan hanya 0,22% Bapak Ibu. Nah, change ini adalah selisih antara. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini kan tiga poin, tiga ini dari harga penutupan Bapak Ibu. ya Penutupan minggu kemarin, ya, dengan harga close kemarin Bapak Ibu. Jadi, ada peningkatan berarti dari minggu kemarin ke dua hari yang lalu ke hari kemarin Bapak-Ibu. Plus 3,81. Ya. Nah begitu juga kalau rekan-rekan mau tahu harga minggu ini harga emas berapa sih? Minggu ini market itu buka di 1,794. Ya selisih ini rekan-rekan bisa lihat dari harga uh, close ini ke harga ini Bapak-Ibu. Ya ini bisa dilihat ya di sini harga harga low harga high. Harga open dan harga close. Nah, minggu kemarin, satu minggu ini market ada open di 17,94. Makanya kalau rekan-rekan lihat hari harga minggu ini tertinggi di sini, eh pembukaan di sini, dengan harga tertinggi ada di 18,74. Kemudian di low di 17,47, Bapak Ibu. Ya, ini kan selisihnya lumayan Bapak Ibu. Ya, selisihnya lumayan ada 120 poin Bapak Ibu. Ya, 120 poin. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat, ini ya, 120 poin, Bapak Ibu, dari harga open di 1794 sampai ke tertinggi harga tertinggi 1870 ke 1747. Ini ada range pergerakan 120 poin dalam satu minggu, Bapak Ibu. Begitu juga di harga satu bulan ini, ada yang namanya selisih harga pergerakan harga high dan low-nya itu 120 poin, Bapak Ibu. Ya. Dan ini adalah harga range ini. Change ini selisihnya Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu lihat berarti minggu, bulan ini dan minggu ini ini masih sama Bapak-Ibu. Harganya karena bulan ini harga tertingginya masih ada tetap di sini. Harga terendahnya ini juga dicapai di minggu ini Bapak-Ibu. Nah, jadi high dan high dan low-nya itu ada 124 poin. Oke, okay? saya juga cepat saja sedikit. Kemudian ini selisih harganya, ya presentasi dari kenaikan ke bulan lalu. Kalau ini dilihat dari bulan lalu Bapak-Ibu pergerakan bulan lalu jadi presentasinya seperti itu nah pivot point bapak ibu kalau bapak ibu lihat seperti yang saya bilang tadi pivot point ini didapat dari harga tertinggi ditambah harga low rekan-rekan boleh coba di kalkulator ditambah dengan harga close dibagi tiga bapak ibu angka ini muncul nah ini adalah angka rata-rata harga emas ya angka rata-rata harga emas kemarin bapak ibu nah apa yang kita perlu yang kita perlukan dengan pergerakan harga tersebut? Dengan rata-rata pergerakan harga kemarin Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa ini adalah angka tengah-tengahnya Bapak Ibu. Ya, market bisa buka di bawah dari 1481, bisa buka di atas 1841 Bapak Ibu. Kalau buka di bawah 41 berarti dia open low. Kalau buka di atas 1841 itu dia jadi open uh, open high Bapak Ibu. Nah, ini perhitungan resisten sama support Bapak Ibu. Nah, angka ini kalau rekan-rekan perhatikan, angka ini adalah angka yang di tengah-tengah sini Bapak-Ibu. Yang akan ada di tengah-tengah sini. Ya, akan ada di tengah-tengah sini. Nah, ini menjadi patokan Bapak-Ibu. Ketika marketnya buka di angka mendekati R1 ini, ini berarti harganya sudah di atas dari harga pivot point atau harga rata-rata. Nah, kebiasaan market ketika dia menembus harga resisten satu, dia akan kejar resisten kedua. Begitu juga ketika dia tembus agar resisten kedua, dia bisa kejar angka resisten ketiga, Bapak-Ibu. Jadi ini target naik pertama, target naik kedua, atau target naik ketiga, Bapak-Ibu. Begitu juga support, Bapak-Ibu. Ini merupakan pen target penurunan harga pertama, ini target penurunan harga kedua, ini target penurunan harga ketiga, Bapak-Ibu. Artinya di sini kita bisa menganalisa ketika kita ambil transaksi di harga pivot, ini menjadi target resiko kita ketika dia turun. Ini menjadi target resiko kita yang kita dia turun yang kita perlu jaga dan ini menjadi menjadi acuan untuk target profit kita bapak ibu naiknya berapa bapak ibu ya kurang lebih seperti itu nah rekan-rekan ini perlu dicatat juga resisten itu adalah batas atas harga bapak ibu ya resisten itu adalah batas atas harga nah ini batas-batas satu batas dua batas tiga nah support adalah batas batas harga bawah bapak ibu atas dan bawah dari mana maksudnya atas dan bawah dari pivot ini bapak ibu jadi acuannya tetap di pivot ini ya paham ya jadi pivot adalah harga tengah atau harga rata-rata dari pergerakan sebelumnya dimana ini bisa dihitung nanti cara hitung uh, resistennya saya akan kasih tahu tapi tidak malam hari ini ya tidak malam hari ini cara perhitungannya nanti karena nanti saya akan ketik aja jadi rekan-rekan tidak lupa nah kemudian setelah ini sudah paham sudah menjadi patokan ini di sini ada time frame waktunya kalau satu minggu Kemarin ini range trend marketnya masih naik, Bapak Ibu. Untuk harian, untuk hari ini acuannya pun masih naik, Bapak Ibu. Ya, trennya. Kemudian per 4 jam ini akan ada naik turun, Bapak Ibu. Kemudian kalau per 1 jam berdasarkan analisa, ini market masih naik. Nah, kecenderungan dari secara overall ini berarti market masih potensi untuk naik, Bapak Ibu. Ya. Kemudian rekomendasi transaksi. Di sini sudah diberikan rekomendasi transaksi oleh tim analisa kita. Bisa dipergunakan, bisa juga tidak Bapak Ibu. Tapi ini menjadi patokan. Apabila transaksi kalau berdasarkan uh, time frame ini lebih banyak trennya naik Bapak Ibu, artinya rekomendasi kita transaksinya untuk beli Bapak Ibu. Ketika market open di harga, di di 1841 ini sebagai harga tengah dan ketika market sudah menembus range ini, Bapak Ibu, ya, 183, 1836, ternyata market tembus angka di 1833. Ini target untuk kita beli, Bapak Ibu, ya, target untuk kita beli, ya. Jadi, apabila hari ini ada di 1835, Bapak Ibu, berarti ini rekomendasi oleh tim analisa kita untuk kita mengambil beli. Dengan target resiko apabila market turun sampai di 1820 Bapak Ibu. Ini kita bisa pasang stop loss. Ya. Nah, untuk target profit kita mengacu pada resisten kedua Bapak Ibu. Yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini range di 1853 Bapak Ibu. Jadi kita beli di sini, kita bisa lihat resiko yang kita perlu perlu jaga yaitu di 1822 ketahanan dana sampai di angka itu. Kemudian target profit di 18.53. Pak, tapi kalau belum sampai uh, target stopnya saya mau cut loss boleh nggak? Boleh. Pak, kalau misalkan harganya belum sampai di 18.53, baru sampai di 18.50 saya liquid boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi rekomendasi yang bisa rekan-rekan -rekan menjadi acuan untuk mengambil transaksi. Ditambah sebagai technical oversight commitment ini, sini untuk rekan-rekan bisa menjadi bahan. Meyakinkan mau ambil posisi di harga ini atau tunggu turun lagi, rekan-rekan, atau rekan-rekan bisa berubah untuk mengambil posisi. Ah, daripada saya tunggu sekarang kan harganya ada di 18.41. Ya udah, saya ambil sel dulu deh di 18.41. Nanti pada saat turun di 18.45, saya jual dulu, baru saya ambil lagi. Itu juga boleh, Bapak Ibu. Jadi, bahan ini yang dikirimkan kepada rekan-rekan setiap hari saya yakin dan percaya mungkin rekan-rekan belum membacanya entah karena tidak ngerti entah karena belum tahu. Nah, malam hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini untuk bagaimana cara membaca terhadap materi yang dikirimkan oleh tim admin kami atau tim support kita kepada rekan-rekan rekan-rekan tahu cara menggunakannya ya. Untuk malam ini mungkin tidak terlalu panjang penjelasan ini kita akan masuk ke tanya jawab. Oke, okay? saya rasa itu aja untuk materi bagaimana cara bacanya. Ya, saya review kembali. Ya, saya review kembali. Ini adalah produk gold. Ya, rata ini adalah pergerakan harga emas, rata-rata pergerakan naik turun, naik turun emas. Hijau itu naik, merah itu menyatakan turun, Bapak Ibu. Ya, kemudian ini adalah historical data selama satu minggu, open high dan low, dan ini ada pergerakan harga emas range harga emas selama satu minggu satu hari satu minggu maupun satu bulan ini nah ini ada resisten harian kalau ini ada resisten harian bapak ibu ya ini ada pivot point menjadi rata-rata harga untuk hari ini kemudian ini menjadi patokan resisten adalah batas harga atas kemudian support adalah batas harga bawah bapak ibu nah kemudian berdasarkan pergerakan harga Analisa time frame-nya itu menunjukkan indikator seperti ini Bapak-Ibu. Bapak, Rata-rata berarti market cenderung untuk masih rekomendasinya naik Bapak-Ibu. Nah, rekomendasi transaksi terus saya mau beli di harga berapa Pak? Ini sudah ada Bapak-Ibu, ada patokan. Kemudian di sini ada target resikonya dan ini ada target profitnya Bapak-Ibu. Ya, Nah, di bawah sini Bapak-Ibu bisa baca beritanya. Di mana berita ini bisa menjadi bahan untuk Bapak-Ibu mengambil keputusan untuk beli atau sell, ya seperti itu rekan-rekan. Baik, itu aja dari saya untuk materi hari ini dan saya buka untuk sesi kita tanya jawab, bapak-ibu. Silakan. Kalau pak, itu nggak pakai indikator ya pak ya? Kalau untuk gold ya? Gimana pak? Nggak ada indikator untuk menentukan uh, harga gitu yang selama ini bapak jalanin? Kalau untuk indikator itu ada pak di live tradingnya. Jadi nanti kita bisa kemarin sudah sempat kita sama-sama belajar untuk live trading di mana pergerakan harga nanti kita kombinasi pak. Nah ini ini berita atau data yang diambil dari harga sebelumnya, bapak -Ibu. harga dari historical sebelumnya menjadi bahan untuk kita hari ini mau melakukan eksekusi. Nah untuk melakukan eksekusi ketika kita live trading disitulah kita bisa pakai indikator bapak ibu. Seperti itu, Pak. Nah, untuk indikator saya nggak bahas di sini karena khusus untuk ini data biar bisa baca dulu nih. Oh, ini data informasi kemarin. Nah, kalau indikator itu nanti di live trading, Bapak Ibu, kita akan belajar terus nanti di materi live trading. Seperti itu, Bapak Ibu. Gitu, Pak. Jadi ada, Pak. Kalau untuk bahan-bahan bahan indikator, bagaimana cara baca indikator, ada RSI, Fibonacci, MACD itu kita juga pakai, Bapak Ibu. Untuk daily trade uh, transaction ya, Bapak Ibu nah ini hari ini memang khusus untuk membaca informasi yang sudah setiap hari admin kirim ke grup masing-masing gitu kenapa saya ajak mau bahas tentang ini saya khawatir rekan-rekan terima file ini tapi tidak paham gitu fungsi dari uh, file ini itu aja bapak ibu halo ya halo pak uh, mau tanya pak ya baik pak uh, untuk fundamental ini ya untuk berita itu uh, efisiennya atau baiknya kita di bisa gunakan di pasar mana sih pak pagi itu. sore apa malam? Kalau saya lihat sih uh, dari berita ini lebih masuk di malam hari ya <laughs> infonya itu ya jadi kalau untuk data ini memang tidak spesifik untuk uh, pagi siang Malam hari ya Bapak Ibu Ini bahan ini hanya historical yang berdasarkan kemarin Bapak Ibu Bukan menjadi acuan harus kita mengikuti beli atau jual Bapak Ibu Tapi paling tidak berdasarkan historical data Kita punya chance untuk mau mengambil keputusan beli atau jual Nah kapan kita beli ngambil transaksi contoh beli atau jual Ini bisa pagi, bisa siang, bisa malam Bapak Ibu tergantung angka 18.35 ini, itu terjadi di jam berapa Bapak-Ibu. Misal contoh, harga market close kemarin ini kan ada di sini Bapak-Ibu ya, 18.40. Nah, ternyata marketnya bukanya masih di 18.42. Berarti kan kita belum bisa mengambil transaksi beli Bapak-Ibu. Karena berdasarkan informasi yang dibagikan, belinya rekomendasinya di angka ini. Nah, kalau misalkan ternyata siang sudah ada angka ini, kita boleh juga memutuskan untuk mengikuti ini beli di angka ini atau kita masih mau tunggu harga di bawah atau tunggu market di malam hari Bapak Ibu, itu boleh. Nah ini hanya menjadi patokan uh, berdasarkan histori kemarin. Makanya tadi pertanyaan mengenai teknikal itu perlu kita kombinasikan ketika kita masih ragu Bapak Ibu untuk mengambil transaksi, itu boleh kita lihat oh pergerakan market uh, kebetulan rekan-rekan sekedar informasi Market kita ini bukan cuma satu, Bapak-Ibu. Kalau dari pagi, ini market Asia. Ini mulai market mulai open di Osaka, Jepang. Itu jam 8 pagi, tapi di kita jam 6 pagi, Bapak-Ibu. Jadi jam 6 pagi market sudah open. Nah, kemudian langsung nanti beralih market terus sampai di sore hari, Bapak-Ibu. Ya, Secara global nanti market beralih ke Eropa, Inggris, Bapak-Ibu. Kemudian baru nanti masuk ke market Amerika di, di malam hari, Bapak-Ibu. Di jam Lapan seperti pada saat kita melakukan Zoom meeting malam hari ini Bapak-Ibu. Jadi ada tiga market, tiga waktu jam pasar yang ada Bapak-Ibu, seperti itu. Jadi kalau kapan bisa dipakai, apakah ini hanya malam atau siang? Ini ber, kalau berdasarkan acuan harga ini, ini dia tidak lihat siang atau malam Bapak-Ibu. Tapi ketika harga menyentuh patokan angka ini, itu bisa kita eksekusi Bapak-Ibu. Seperti itu Bapak. Jadi kalau misalkan malam kita mau melakukan transaksi, Ternyata ini sudah menyentuh tadi siang angka ini berarti tidak menjadi satu kewajiban kita harus ambil di sini juga Bapak Ibu. Seperti itu. Gitu, Pak. Oh. Oke okay, ya. oke okay, baik Pak, baik baik. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, pada David Ya, halo, boleh, Pak. Boleh nama ya, Pak? Boleh, boleh, Pak Awi. Oh, luar biasa. <tuh> oh, masternya nanya, gitu kan? <tuh> Anda kalau saya ini berbicara uh, produk emas tadi ya Ini kan sebenarnya ada ada daily market ini kan udah terbantu banyak nih buat para trader gitu kan untuk Untuk menentukan kapan open buy apa kapan open sell gitu ya seperti tadi bisa dijelaskan Ini sangat membantu sebenarnya Nah sekarang kita berbicara karakteristik emas dulu kalau Kenapa kok produk emas itu kan kode kimianya XAU ya XAU USD ya. artinya emas terhadap mata uang dolar Amerika. Ya. Kenapa? Kenapa XAU ada di depan XAU USD gitu kan? Ya. Betul. Artinya kan nilai emas jauh lebih besar daripada nilai mata uang dolar Amerika. Ya. Gitu. Betul betul ya Pak ya betul-betul Pak Nah terus sekarang kita ini ini kebetulan momen Pak kenapa harga emas dia punya karakteristik di mana emas kapan dia naik ya trennya naik kapan dia trennya turun nanti kebetulan kita mau menghadapi satu tren di mana harga emas biasanya cenderung akan naik apa itu ini mau Idul Fitri sebentar lagi nih mau Idul Fitri, itu biasanya emas akan cenderung naik. Kenapa emas kok bisa naik? Karena uh, apa konsumsi emas itu meningkat. Jadi orang pada berbondong-bondong tuh mau lebaran, pada beli emas. Nah, ada lagi tuh karakteristiknya musim kawin di India. Nah itu pasti harga emas akan naik. Karena orang berbondong-bondong beli emas. gitu. Nah, ini kesempatan sebenarnya, ya, peluang ya, buat Bapak Ibu. Uh, jika ingin berinvestasi di uh, emas itu bagus gitu. Kalau untuk untuk mata uang ya itu mata uang kan eh, forex ya mata uang itu kan ada yang tadi seperti Pak David tadi udah jelaskan kenapa uh, euro ada di depannya USD uh, Amerika atau GBP pound sterling mata uang Inggris mata uang Jepang ada di belakangnya kan gitu ya itu tadi nilai nilai mata uang yang di depan itu jauh nilainya jauh lebih besar daripada nilai mata uang yang di belakang Betul. betul ya Pak ya betul-betul-betul Pak nah, jadi kalau berbicara uh, ke fundamental tadi nah, biasanya kalau karakteristik uh, mata uang atau emas, komoditi yang berlawanan dengan USD mata uh, Amerika itu biasanya fluktuasinya lebih kencang di malam hari kenapa? karena market Amerika itu buka pada jam 19.30 jadi di Amerika itu udah pagi, nah, ekonominya udah bergerak kalau di Indonesia, di sana pagi, di sini malam nah kalau pagi dia Asia, Indonesia, Jepang, yang lain-lain itu yang mulai, mulai ini kan, ekonominya mulai bergerak. Jadi pasarnya ikut pasar Asia. Jadi kalau rekan-rekan ini -rekan kalau biasanya, kalau berbicara fundamental biasanya itu ada berita-berita yang sangat penting banget yang mempengaruhi harga. Seperti FOMC misalnya. Berita Suku Bunga Amerika. Atau NFP. Nah, itu eh, laporan tenaga kerja di Amerika. Bagaimana laporan tenaga kerja di Amerika itu penganggurannya tambah banyak apa berkurang? Itu akan mempengaruhi pergerakan harga emas dan mata uang yang berlawanan dengan mata uang dolar Amerika. Itu biasanya di malam hari pergerakannya fluktuasinya sangat kencang. gitu. Itu tadi eh, apa yang eh, saya coba menjawab Bapak tadi yang bertanya tentang fundamental itu eh, biasanya marketnya pengaruhnya di malam hari. Begitu Pak. Cuma itu aja sih, Pak terima makasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Awai. Luar biasa ya. Betul ya apa yang Pak Awai sampaikan seperti itu. Nah, ini terakhir rekan-rekan di, di halaman terakhir ini rekan-rekan saya sedikit tambahkan ada ada namanya ekonomi kalender Bapak Ibu. Ekonomi kalender itu adalah event-event uh, -even atau kondisi yang akan terjadi Bapak Ibu atau misalkan kegiatan-kegiatan politik kebijakan-kebijakan bank dunia atau negara-negara yang punya pengaruh dampak terhadap pergerakan pasar ini akan diberikan Bapak Ibu. Nah, kebetulan hari ini tanggal 21 Maret ekonomi kalendernya itu tadi Bapak Ibu eh, jam 9 nanti malam jam 9.45 Bapak Ibu, ya. 9.45 ini untuk khususnya yang perlu diperhatikan di sini yaitu mata uang USD. Ya, dan ini kalau priority ini mata uangnya disebut USD. Prioritinya priority ini high Bapak Ibu, maksudnya gini, high itu artinya high impact Bapak Ibu, artinya akan ada pergejolakan yang cukup tinggi di pergerakan uh, harga USD-nya. Terhadap apa? Terhadap seluruh uh, produk yang lainnya Bapak Ibu, baik terhadap emas maupun terhadap mata uang, khususnya di mata uang. Nah kita lihat lagi, apa sih kalendernya? Oh flash service PMI. Nah ini apa bapak ibu? Rekan-rekan bisa nanti kalau mau cek ini apa? Ini rekan-rekan bisa yang namanya menggunakan forex factory bapak ibu. Ya, file yang namanya forex factory. Ini umum bapak ibu. Rekan-rekan bisa lihat di sini bapak ibu. Forex factory. Saya nggak bisa buka file ini, tapi rekan-rekan bisa nanti saya kirim di link bapak ibu. Ya, biar rekan-rekan bisa tahu uh, tentang... Apa ini flash service PMI? Ini ada, ya. Ini yang punya pengaruh untuk HMP. Nah, di sini ada forecastnya seperti ini, Bapak Ibu. Di, uh, hari ini khusus di USD, ya. Ini saya belum tahu ini terhadap versus apa. Ada yang bisa bantu? Apa itu, Pak? USD terhadap mata, ma, uh, minyak, kalau nggak salah ini ya, 47 barel ini. Jadi, forecast-nya itu 47,3 review-nya 46 nanti aktualnya hari ini oil uh, dampaknya ke oil sepertinya. 47 47 47. Entar ya. Kita lihat 47 itu ke Jepang, Pak. Jepang ya, Jepang 147. Ya. ya, ini khusus untuk mata uang Bapak Ibu. Jadi kalau dengarkan transaksi di emas, ini boleh dibilang sebagai Uh, referensi aja Bapak Ibu, ya. Jadi rekan-rekan kalau sudah lihat pastikan nanti lihat sampai terakhir Bapak Ibu, ya. Lihat sampai terakhir di bawah di sini ada ekolo, kalender ekonomi. Nah jam-jam seperti ini ini nanti akan banyak Bapak Ibu kebetulan hari ini cuma satu, nanti ini akan ada banyak. Biasanya satu hari itu ada dua atau tiga. Nah di jam-jam ini terus Bapak Ibu, kalau ada hike ini berarti punya pengaruh untuk pergerak di jam itu market akan bergerak cukup signifikan. Apalagi nanti di sini adanya gold gitu kan berpengaruh dampak ke emas terus high impactnya apa medium berarti nggak terlalu kalau high bapak ibu terus dilihat di sini bahannya apa nah ini rekan-rekan boleh untuk standby mau ambil transaksi atau standby untuk uh, lepas transaksi atau standby untuk tidak transaksi bapak ibu ini bisa ya gitu nah ini disclaimer bapak ibu ya dalam hal melakukan transaksi dipastikan rekan-rekan sudah memiliki yang namanya tahu cara hitung ketahanan dana dan lain sebagainya. Nah bahan-bahan yang lain ini sebagai patokan bapak ibu untuk kita bisa menganalisa atau memanage keuangan kita ya seperti contoh saya buat yang emas aja biar tidak di mana-mana untuk emas kalau bapak ibu lihat di sini kita bisa mulai mengatur keuangan kita bapak ibu. Apakah kita siap beli di harga ini? Kemudian kita lihat ketahanan dana kita sampai nggak di angka ini. Kalau nggak sampai, ternyata masih kurang. Ini ada berapa poin ini, Bapak Ibu? Ini ada 13, sorry, 13 poin. Ketahanan dana kita 13 poin cukup, nggak Nggak cukup. Ya udah, tunggu, saya mau ambil di 18,25 aja. Karena supaya target ketahanan saya bisa lebih di bawah dari itu juga boleh, Bapak Ibu. Jadi ini file ini bisa diolah sebagai bahan untuk kita memutuskan ambil transaksi. Ya, itu aja dari saya. Ada lagi, rekan-rekan? Ada pertanyaan untuk materi malam hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, rekan-rekan eh, pastikan setiap hari menerima data ini boleh dibaca. Kemudian kalau tidak tidak belum paham, bisa di screenshot, bisa di-sharekan di grup, bisa tanya ya, bisa tanya kembali. Karena sayang betul Bapak Ibu, kita di komunitas Billion Link membangun support system untuk membikin data ini setiap pagi Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin masih tidur Mungkin Bapak Ibu masih belum bangun Tapi ketika market sudah close khususnya di emas Bapak Ibu khususnya di emas Market close jam 4.30 subuh Bapak Ibu Itu data ini mereka sudah ambil Bapak Ibu Kemudian mereka uh, harus membuat bahan Yang kemudian di sharingkan ke, ke grup masing-masing Mereka belum sampai kantor mereka sudah siapkan bahan untuk rekan-rekan. Nah, sayang sekali kalau kita yang anggota komunitas yang mau belajar trading tidak memanfaatkan data-data ini. Bapak-Ibu nggak usah capek-capek lagi buka-buka data uh, informasi tentang emas. Secara rangkuman yang mereka buat, mereka sudah ambil poin-poin uh, penting yang kita hanya terima beres, Bapak-Ibu. Ya, Kenapa saya malam hari ini mengajak untuk membahas ini? Karena buat saya sayang sekali kalau informasi ini setiap kali di-sharekan, ini rekan-rekan tidak tahu, gitu. ini apa, seperti itu. Makanya malam hari ini kita khusus bahas tentang ini, rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Boleh uh, saya tanya, Pak. Boleh, baik, Pak. Nah, yang saya tanya uh, dari basic, dari signal ini sendiri, Pak. Ini kalau saya lihat sih dari pivot point, ya. Iya betul, Pak. Nah. Acuannya pivot point, nah. Pak. Kalau boleh tahu, Pak, eh, dari posisi buy, dari harga yang ada sama SLTP itu berdasarkan apa nih, Pak? Dari pivot point ini. Ya, Bapak-Ibu. Kalau untuk buy ini, ini secara acuan rekomendasi harga berdasarkan pivot point. Sudah pasti. Nah, contoh 1835, Bapak-Ibu. Ini berarti harga telah menembus batas dari supportnya Bapak-Ibu. Jadi kita melihat beli di bawah support yang pertama. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah ketika support yang pertama ini ternyata tembus Bapak-Ibu di 13.22, dia akan kejar target di 18.25. Nah kita range harganya itu maksimal 12 poin Bapak-Ibu atau 13 poin. Boleh nggak kita atur di angka mungkin di 3.1? Boleh aja Bapak-Ibu. Tapi ini berdasarkan support, support 1, support 2, support 3. Makanya dibuat rekomendasi seperti ini. Kenapa beli? Kenapa bukan sell? Kenapa beli? Karena berdasarkan historical penguatan dari yang ini tadi Bapak Ibu. Berdasarkan berita ini, potensi market itu seperti apa dalam satu jam, dalam 4 jam, daily, weekly. Nah ini dikumpulin, mengambil kesimpulan potensi untuk beli. Boleh nggak kita nggak beli? Nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi ini menjadi patokan. Seperti itu Bapak. Oke Pak, jadi kesimpulannya kalau saya lihat dari analisa yang ada ini uh, Temprem itu berdasarkan candle untuk uptrend dan semua ini Jadi diakumulasikan yep. dari 4 uh, temprem Terus untuk entry sendiri itu kalau saya lihat ini dari, berdasarkan dari uh, pivot Pak ya. Betul sekali uh, okay, Pak Oke uh, Pak, maksud saya itu kan gini Pak Kalau misalkan analisa seperti ini kan Kalau benar dia bagus nanti bisa dijadikan tool ini Pak Ya, ya terima kasih nah. Pak. Baik baik Pak. Baik baik. Makasih Pak. Ya kalau ya, Pak. saya pribadi, pribadi Pak uh, sayang aja kalau ini tidak kita pakai gitu kan Pak. Tapi memang ya, ya, urusan ya. transaksi uh, di masing-masing anggota. Cuman ini setiap pagi di share Pak ke grup. Jadi Oke, harapan ya, saya bisa dipakai gitu. Ah nanti ya. saya bikin gantulnya nanti saya kirim ke grup Pak nanti. Pak. Siap Bapak. Boleh tahu ya. dengan Bapak siapa Pak? Rendi Pak. Oh Pak Rendi. Kasih Pak Rendi. Ya, rekan-rekan ada pertanyaan lagi yang lain, rekan-rekan? Ini banyak yang bisa bantu saya jawab loh, rekan-rekan. Ini pada trader-trader profesional ada semua di sini, rekan-rekan. Pada PIT, saya cuma mau oh, iya. tadi itu Pak, pivot point, Pak. Baik, baik, Pak. Nah, kalau pivot point, kalau saya membacanya begini, Pak. Kalau saya ngajarin ke uh, trader ya, biasanya ke klien. Kita misalnya, kenapa kok ada pivot point, jadi ada ada harga R1, resisten 1, R2, resisten 2, resisten 3 gitu kan. Terus ada support satu, support 2, support tiga. Nah, jadi patokannya sebenarnya gampang gitu Pak. Hmm. Biasanya kenapa misalnya kalau Bapak Ibu misalnya bingung nih mau entry di harga berapa, nah itu kan udah ada pivot point tuh. Bisa pakai order, sistem order. Misalnya... Seperti pernah saya jelaskan uh, di webinar sebelumnya Kalau mau acuannya pada pivot Order aja misalnya buy stop di harga R1 Buy stop 2 di harga R2 Buy stop 3 di harga R3 Tapi manajemen resikonya tetap ada TP, ada stop loss gitu kan Nah kalau misalnya mau pakai sistem order uh, Sell, sell stop yaitu itu di harga support 1, support 2, support 3 biasanya Pak kalau harga sudah menembus R1 ya di resisten satu dia akan terus mencoba menembus harga resisten dua nah bila itu tembus juga dia tetap akan terus naik ya. jadi jadi timbulnya jadi nanti akan tren Pak gitu loh kalau dari kalau saya membaca dari pivot point seperti itu makasih Pak siap makasih Pak Wai Pak Randy terima kasih buat tambahannya baik rekan-rekan Uh, saya rasa tepat satu jam sudah hari ini kita belajar tentang uh, data yang disiarkan oleh uh, supporting system kita kepada rekan-rekan di via grup, WA grup Dan saya harap kita bisa menggunakan bahan ini untuk kita belajar menjadi acuan buat kita, menjadi patokan buat kita. Dan nanti tadi Pak Randy terima kasih sekali mau bantu untuk membuatkan dokumen atau file untuk bisa di -kan, berbagi kepada rekan-rekan juga dan saya berharap lewat komunitas Billion Link dengan program Bipas-nya kita bisa saling mengedukasi untuk smart trading dan bisa mendapatkan manfaat dari trading bersama-sama di Bifas sekian dari saya, sukses selalu untuk kita semua Smart pagi